Kamera standby? Oke okay. Action! Bacah Paris 9! Balik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, setelah nyom Mudah-mudahan kalian sehat Atau kalian hari ini Mau makan speedometer <tih> <tih> Kalau bahas tentang dukun Selalu diurang ke dukun tuh Banyak mana permintaannya. HP wah payah mana ada anaknya Tolong rapian ya. antepistin Bisa menjilid sekonya Bisa main pacah parunya Bisa Wak, menang menang Pilgadanya bisa jadi lapis yeah. kampus wa kemarin inaugurasi, uh, bisanya tampil jadi stand up Wah. tanggal berapa? Yes. mantap nih macam-macam, nanya minta, macam-macam nanya tanya, tapi macam-macam lo model dukun kok adonan ah, emang nio mau bian bana mana adonan Nio nionnya wesonya batu ampe batu limo batu angke angke kodi angke bare malamnya lap lap lap awa ipip Ipin, nah, uh, jadi gikonnya. Awak tuh, Nio Rancak. Eh, bisanya ala Rancak, uh, tapi awak tuh nio laki-laki tuh mendaki sama aku. Eh, bisanya <laughs> bisa lah aja, lah baju merah aja lah uh, Iya, nak merah doh. Nampak <laughs> cinta tu betah kan? Uh, jadi, <gasps> lain bisanya? Nampak pemuda nih muka tadi. Uh, ah, tidak. tidak. Tidak. Jadi, gigit. Apa? Okay. Ya. Gampang, gampang-gampang barek sebenarnya. Dalam waktu 30 hari kok, uh -huh. ipit harus tiap hari kemari serius tiari? hari uh... hari emang harus bentuk itu jadi bisa life fit rancak uh, jadi ya, tapi kalau mandi uh, belajar lihat pemuda di muka deh uh, jadi jadi <tio>. jadi jadi <tik> uh. ah, Ipit. Ipit. ipit. Ini dua tangan besonya. Ipin, ipin, ipin. Uh, Kamari tio hari. Jadi. Para. Lah. Ineh. Die die. Pemuda di mukol. Ah. Bayi ya. live, Malam live. Malam ineh. Malam bed, malam malam malam. Ipin ipin ipin. Gata sebenarnya gata mana ada Tapi adonan lebih gata dari itu dukun tuh leh. Nya. Hmm. Awak suko ke cewek. Bisa nyak buet inoh suko awak bisa jadi IG-nya oh, nah, Apa ya? Uh, Tidak <tuk> bisa Apa itu Yang kuangku itu buruk mana tak hmm. bisa Mama, nah, payah payah Tolong, dimana tinggalnya? Di Jati. Dike, Jangmil. Jati. Nekek, mana tuh? Oke, Jamil. Di Jati, Jamil. Barawa WA-nya. Gua tadi nya, itu apa, yang nyonya, aku lagi nyarian caro udah minta nomornya, udah nanyo lama itu banyak lo minta ang. Nyong dah, nanti. Nanti. Yok manyo WA-nya empat, tiga satu, sembilan tiga, berapa? yang ku pulang lagi nih Bisok pagi caleg instagramnya. suku nya <laughs> pasti. caleg salah tentang salah. aslinya? Ah. ayo ah, iya, iya. Sakti yang ini aku ah, bayo Bayu di Ah. Tapi emang ilmu dukun tuh beragam model. Banyak mana udahlah. Pernah dan sampai menang. Aduh orang Kata dukun pulang-pulangnya hilang Bisa dia hilang Ya Awaknya punya ilmu Hilangnya Untuk apa hilang? Untuk maling? Yang... Bisa ya bisa, tapi agak payah sehariannya Oh, itu mana? Kok banyak? Bisa, tapi dua minggu dibuat boy. Kok banyak? Seminggu Apa lalu bijua Pak. Jalan-jalan ke dusua. Mandi-mandi mata air ya. Petela dong dusua. Mau Biar mantap kamera la po deux étoiles. Petela untuk dusua. Apa siance ya Gua hilang kok Ade Irma. Ianya lampuan Ia. badan. Hilang sedang tak ada. Ah masa Ia. Ia, ianya. Sedang tak ada. Ia, Aduh buka. Hah. Ahah banyak. hilang eh, sedang Mantap. Ha mantap mantap hilang maliang lah maliang sudah lah Honda sudah lah maliang maliang mantap mantap hilang lagi ha hilang ha hilang Assalamualaikum! Mari ini gunung Tak lima mau hey, datang. Hei, bravo! Mantap belaya! Mana tim Bapak Cik? Ikoh, yang, uh, yang putih yang pelambat. Kui pajak hebatlah. Ku apa apa yang putih punya ah? yang hebat sama. Ku apa apa nak oi Bang. Ui, mantap. Fatiha. Pati kono apa Fatiha? Mana dekat ni Wak? Awak kata lambat. Anak pi mencilok, Cik. Ha? Jelek pi ay. Jelek pi ay ya tidak rambat nggak amanan ya. nah, sandangan lah kau orang mandi yang masih memikirkan perasaan orang lain begitu ah stop aja kok itu mangkunya memenah dan pernah percaya dengan hal-hal yang untuk itu dan teh namo dukun selalu ada sare yang harus awak penuhi dan sare itu biasanya barek barek banget bisa gue wak kurwinya wak pun bingung tapi bisa lah bosan. Oh apa saray nyonya ayam ayam putih ayam hitam ayam goreng tuhnya cobi itu sih kalbu leci Nasi bungkuk, eh. aduh, waktunya luka dulu. Karena, oh, tua ayam dan... Makan senasi So, buknya so, kawan-kawan Sabantalaik Berhenti jadi dukun Buik kade nasi Kinilah 2008 balai Masih juga banyak orang percaya sama dukun gua, ndak ke dokter dulu, ke dukun Kenapa ah, ini? Enak awalnya hmm. Galak ke galak segera juga Tidak tahu dulu, tolong lagi Al Alamu mudiku Alahnya Berdua bertahun Iya Segera lagi mudiku Bayi orang lagi juga galak juga kalau enggak papa papa. Tunggu sebentar. Begonya jago aja tuh. Gitu. Ah, batu aku cembo. Berser. Ayah. Ciga anak? Iya, kayak ayah. Eh, bako ya? Ah, itu efek sampingnya tuh. 7 hari dari kiri. Itu sebenernya? Iya, 7 hari. Tunggu, 7 hari. Bekon cegak. Itu bakunya? bosen pulang dulu Ya, dah Dah da. Nampak, pulang ya. Ya. Sabarado, saya Ya oh, Sabar Makasih banyak ya, oh, nah. ya. sini Ya ini Hehehe mana enggak lah, kau Jadinya... Aishhh! Alah dua orang mau ikut tadi. Saya jatuh bila orang-orang. Baru serta Baru serta aku. Jadi... <tik> Jadi... <tik> Amsadi aku. Gak bisa. Dari tadi mau ikut. Dari tadi udah akan lambat sedih. Jalan tiang di jalan kamu. Jadi caro Meloan Pak Awak pindahan galak galaknya kau orang. Lain apa? Tidak ada dunia. Nah, ah. Ya, aku tuli ya. Tunggu sisa bantah Tunggu saya Nah Luki hey, Awal kebaikan Rajo ya, Memang itu efek sampingnya Jadi semangat Rajo kasinya, ya. Ya. Ya. Hey, yeah, mau kasinya, yeah, kerja, kita buat kerja, buat kerja, tuh, yo tuh, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, ada tutui, nggak ada tutui, bis doang. Bicara gue sih keren jodoh gue. PNS di Padang. Hei manajer Padang gue lah. Tio episode tak pernah berakhir bahagia, tak pernah berakhir dengan cinta. Mu di pajagoh. Eta, rian Alamoh, awak dah kayak Jeta kok. Sejak teman-teman awak di kadai itu dan... kini... sampailah awak ingin menyampaikan sesuatu ke Eta apa dulu? cocah liat keteh nia Eta jadi pacar awak walaupun awak pengangguran awak akan pastikan Eta bahagia sama awak rin et nio orang yang lakarajo, nggak eh, nio jorin. kok iya deh lo heh, nggak lo bahagia bahagia mana? -mana. Saat-saat mereka lah, yang kecepet pepatah cinta ditolak, tubuh bertindak. ya, telah membojonya. Kebetulan boleh baca yang tapi dia boleh bayar. Bonya, oh, rancaknya yang mewah. Bonya, yang lama, yang mahal. Tapi itu kena ada-ada, dia kena jaga. Dia kena kuburan, eh, Tapi lah profesional, Itu kena mau kena kena Kalau nyuruh iya, ramai lo, nyuruh Dari mahal, kalau dari Padangnya Bakal jauh anak kami emang tak ada dukun di padang tuh. Ay, dukun di padang, tapi banyak yang dukun training. Baru ini. Izazahnya masih sama ambo. Ah, malah tahu saray untuk menubuh orang. Tak uh, tahu apa Foto. Ah, foto apa bawahnya? Sanggup Aneh. Tinggal di padangnya. Eh, kalau ada foto tak bisa? Eh, tapi wak, ada. Di HP lah, ada fotonya ni Di hape? Kalau di HP Itu ndak tak sampai dia... ndak sampai... Itu kan, ndak bisa! Selain itu ndak ada! Pokoknya foto, ndak bisa dia tukar-tukar! Membalak dia macam orang bang! Tak tahu kalau niat atau nak cik niat? Nama saya? Eh tak! alamat di rumahnya ah, komplek perumahan jalan tapian nomor dua nomor dua nomor dua dua yakin dua dua pasti nomor dua dua dua nya yakin yakin dua dua Dia bilang, Abis itu angcar dia pada itu, Pasti manjat-manjat dia, Manjat-manjat dia, dia manjat-manjat dia. Okeynya, ya. Makasih banyaknya. Ambo balik dulu, ya. Makasih banyaknya, ya. Makasihnya! Pipe-pipe tak! Dih, jahat elai. ya lah dia pep ngerusah diurusin dia dia sesadah ngasih nomor nak tepat tepat kira dia yuk kita pergi nengah mau kasih kawan kawan yang lo nonton pacah parwi sambilan bale maaf kalau seandainya udah kurang kurang deh mau kasih untuk ajo buset setelah sekian lama tidak membuat karya bersama dengan kita pacah parwi terima mau kasih untuk Fiko kakola atau Fiko fariza Fiko ndut itu kawan den mau kasih untuk Mi api narako yang selalu ngajian makan hentua kami lama dan makasih untuk stand up di Tadang Eh gitulah pokoknya makasih Nah itu akan selalu sampai macam berita taman Dan terima kasih untuk teman kita Yang selalu membuatkan gambar yang sangat bagus Max Studio Tunggu baca parit dan selanjutnya Keep support lokal Minang Minangkan Minangkan Indonesia